Thank you. Di saat aku merasakan kebahagiaan, tentu aku merasa senang sekali karena bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Namun, di saat itulah terkadang aku merasa seperti aku sedang diganggu oleh iblis yang tak ku ketahui. Aku seperti orang yang tak tahu berterima kasih. Aku seperti orang yang tak tahu kata bersyukur. Aku seperti orang yang... Terlihat sangat senang ketika mendengar suatu kabar baik yang aku impikan. Bahkan, aku seperti orang gila. Ia memberitakan suatu kabar baik ini kepada setiap orang tentang diriku. Saat itu, aku merasa tak tahu Tuhan ada di mana. Saat itu, saat itu aku merasa kok aku adalah anak pembawa sial. Saat itu pula. Aku tidak tahu Kalau Tuhan sebenarnya sedang menunggurku Maka akhirnya ibuku berkata kepadaku Kamu baca renungan, nak Sudah lama kan kamu tidak membaca renungan Kamu minta pertolongan Tuhan agar kamu dikuatkan Lalu akhirnya saat itu juga Aku masuk ke kamar dan berkata Tuhan Dan puji Tuhan, aku bersyukur sekali karena aku bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Puji Tuhan, aku sudah kembali lebih baik setelah aku membaca dan juga berdoa meminta pertolongan Tuhan. Inilah yang bisa disebut dengan pertantanku yang telah aku alami.